Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah Bunda, pendidikan bagi anak adalah amanah yang besar dan investasi masa depan Sekolah sebagai tempat untuk mendidik harus mampu menumbuh kembangkan karakter pemimpin Dan mampu menjawab tantangan zaman Ayah Bunda, kini telah hadir di kota Palembang SMP Islam Terpadu Insan Mandiri Cendekia Jalan Sukabangun II, nomor 2041, Sukarami, Palembang. Berikut tujuh alasan mengapa harus memilih sekolah di SMP Islam Terpadu, Insan Mandiri, Cendekia Palembang. Alasan pertama, gedung dan fasilitas kelas dengan konsep modern, lapangan olahraga dan kolam renang indoor yang lengkap, bersih, aman, dan nyaman. Kedua, SDM yang kompeten dan profesional, yang mendidik dengan penuh tanggung jawab, serta penuh cinta dan kasih sayang. Ketiga, metode pembelajaran yang menyenangkan. Keempat, sistem manajemen berbasis IT. Kelima, potensi kecerdasan siswa dikaji melalui pendekatan Multiple Intelligence System. Keenam, kegiatan ekstrakurikuler yang intensif, aktif, dan terstruktur. Dan yang terakhir, menciptakan generasi pemimpin yang cerdas, berkeperbedaan islami, dan mempunyai kepedulian sosial. Mari ayah dan bunda, daftarkan segera ananda di SMP Islam Terpadu Insan Mandiri Cendekia, Palembang sebelum kuota penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023 habis atau terpenuhi. Hubungi kami di 0811 129, atau bisa mengakses website PPDB kami di www.imcendekia.sch.id IT Insan Mandiri Cendekia, The School of Leaders, shapes the future Islamic generation. Bersama IMC, membentuk generasi Islam masa depan menjadi pemimpin yang Islami, cendekia, dan bahagia. Ayo ke IMC. IMC yes, IMC keren, IMC luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.